Harga emas hari ini yang dijual di Pegadaian, Rabu, tanggal 6 Juli tahun 2022, bergerak turun untuk cetakan UBS dan stagnan untuk cetakan Antam. Berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp520.000, turun Rp1.000 dari posisi Selasa tanggal 5 Juli tahun 2022. Sementara itu, untuk emas 24 karat cetakan antam ukuran 0,5 gram hari ini tetap dibanderol seharga Rp ribu rupiah. Lalu untuk emas UBS ukuran 1 gram, pegadaian menjual tetap di harga Rp ribu rupiah. Sedangkan ukuran yang sama untuk cetakan antam dijual rp juta rupiah. Emas 24 karat UBS dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol Rp4.776.000, sedangkan emas Antam Rp4.883.000. Kemudian untuk cetakan 10 gram harga emas UBS dipatok Rp9.501.000, sedangkan emas 24 karat Antam dihargai Rp9.709.000. Sekian harga emas untuk tanggal 6 Juli tahun 2022.